Selamat dulu untuk uh, pameran yang lain dan juga mungkin pameran ini juga gitu karena Life sebenarnya adalah salah satu seniman, satu-satunya seniman mungkin yang terlibat dalam dua core besar itu Ansari, Life Path uh, terlibat dalam pameran Power and Other Things tapi sekaligus secara bersamaan terlibat di pameran uh, kontemporer yang dikuratori oleh Alia Swastika di uh, Unwork Mungkin Life bisa cerita uh, pengalaman di dua pameran itu dan uh, sebenarnya apa sih wacana yang mau diangkat tuh. Saya Sita, di sini hadir bersama Mas Geger kami dari Life Patch. Uh, jadi, ya, seperti yang Mas Irham katakan tadi, uh, Life Patch itu tergabung di dua pameran. Yang pertama, Pameran Agar Things, kemudian kami punya proyek tunggal di Mekah, uh, berjudul The Tales, of, the Tales, of, the, uh, the Tales of Lion and Tiger. Uh, jadi, ya, sebenarnya secara garis besar uh, karya kami di kedua pameran itu uh, sama, kami mengangkat tentang... Uh, proyek kolonialisasi di Sumatera Utara khususnya di daerah Toba uh, yang berfokus pada dua tokoh utama yakni Sisinga Manga Raja dan Hans Christoffel uh, jadi uh, awal mula dari kedua proyek ini adalah kami diminta untuk bekerja dengan koleksi dari Museum Understorm itu museum awalnya adalah museum etnografis uh, dia memiliki sejumlah koleksi tentang Indonesia sebagian besar merupakan hibah dari Hans Christoffel itu sendiri jadi sebenarnya Hans Christoffel itu bertemu, e, narasinya bertemu dengan Indonesia karena Hans Christoffel e, adalah pemimpin dari regu yang menembak mati Sisinga Mangaraja dan e, kematian Sisinga Mangaraja atau kekunian Sisinga Mangaraja itu sendiri e, itu menjadi penanda bagi berakhirnya Perang Toba atau Perang Batak yang berlangsung selama puluhan tahun sekaligus menandai masuknya e, kolonialisme bersamaan dengan kristenisasi dan lain sebagainya di Toba Batak. Uh, jadi dalam proyek ini kami melakukan penelitian di Medan, uh, bukan Medan di Sumatera Utara di Medan uh, Parlilitan uh, banyak Medan Parlilitan Silindung dan lain sebagainya daerah-daerah Toba Batak. Dan kemudian kami juga bekerja dengan koleksi Museum Industrial. Yang secara garis besar awal mula ketika kami bekerja dengan proyek ini Uh, tentu saja menjadi fokus kami adalah uh, adanya barang-barang warisan budaya Indonesia yang dimiliki oleh museum uh, luar negeri atau mus museum etnografis luar negeri yang kemudian dalam tanda kutip mungkin bisa awal kami memandangnya sebagai uh, perampasan uh, warisan budaya Indonesia Nah ketika kami bekerja awal mulanya ingin kami tanyakan, uh, yang ingin kami ulik sebenarnya tentang hal tersebut, tentang adanya benda-benda warisan budaya Indonesia di luar negeri uh, Tapi kemudian seiring perkembangannya ketika kami melakukan riset di Sumatera Utara Sebenarnya justru narasi-narasi uh, misalnya keinginan kami untuk mengajukan proposal pengembalian Barang-barang tersebut ke Indonesia itu dipatahkan oleh hasil-hasil uh, penelitian lapangan kami Misalkan ketika kami bertanya ke orang-orang di Toba Batak sana tentang perasaan mereka Bagaimana pendapat kalian tentang Adanya warisan-warisan budaya kalian di museum Itnografis yang ada di Eropa Mereka mengatakan bahwa uh, Apa ya, misalnya uh, Bagi kami tidak penting Benda-benda tersebut ada di sana Karena uh, dimilikinya benda-benda itu Di tanah, sorry, di Eropa Itu tidak berarti apa-apa Jadi benda tersebut kehilangan Konteksnya, kehilangan nilainya Dan tidak menjadi benda yang penting lagi ketika Dia terlepas dari konteksnya yang ada di Toba karena semangatnya itu justru ada di uh, orang-orang Batak jadi mereka mengatakan seperti itu dan akhirnya dalam proyek kami yang kami lakukan sebenarnya adalah membandingkan temuan-temuan kami di uh, Medan dan di, uh, di Sumatera Utara maaf dan di uh, selama proses penelitian kami di Museum Understorm dan di UNRWA uh, misalkan uh, ada beberapa hal yang menarik uh, misalkan salah satu benda pusaka utamanya sisingamangaraja yang sampai saat ini masih menjadi pembahasan itu adalah soal pedangnya pisau metiedongkap yang diklaim dimiliki oleh museum nasional Indonesia yang ada di Jakarta. Tetapi ketika kami menanyakan ke museum Understorm yang ada di Anwar, mereka mengatakan bahwa pisau tersebut bisa jadi pisau yang menjadi koleksi museum nasional Indonesia bisa jadi bukan merupakan benda asli dari Pisau Gajah Dampak tersebut dan ketika kami bertanya lagi ke orang-orang di Sumatera Utara mereka juga tidak meyakini bahwa uh, benda pusaka yang dimiliki oleh negara saat ini yang ada di museum nasional itu merupakan uh, benda asli dari Pisau Gajah dompak Jadi sebenarnya di sini uh, secara garis besar kami jadinya harus bekerja dengan uh, banyaknya narasi yang terserak seputar sejarah dan juga soal uh, benda-benda warisan budaya uh, Batak yang ada di koleksi yang menjadi koleksi museum di sana. Kemudian apa lagi? Eh uh, kami juga misalnya mencari narasi tentang Hans Christoffel itu sendiri karena di ketika kami bertanya ke orang-orang di Batak, mereka Uh, mengenal Hans Christoffel tetapi ketika kami bertanya ke orang-orang di UNGROP sendiri mereka tidak banyak yang mengetahui tentang Hans Christoffel padahal sebenarnya koleksi dia itu dimiliki oleh salah satu museum yang yang penting di UNGROP uh, terus kami juga membahas tentang salah satu karya yang ada di pameran kami di mas eh di, di muka itu kami membahas tentang peristiwa kematiannya si singa mangaraja yang sebenarnya eh, ada begitu banyak versi tentang bagaimana si singa mangaraja tersebut bisa meninggal eh, kalau versi yang kami temukan di lapangan ketika kami riset di Medan mereka eh, sebagian besar responden kami menyatakan bahwa menurut mereka yang membunuh si singa mangaraja adalah Hans Kristoffer itu sendiri jadi bukan Anak buah Hans Christoffel uh, Alasan mereka adalah Karena setelah Hans Christoffel Setelah sisinga magerja meninggal Hans Christoffel kemudian balik ke Belgia di Anrop waktu itu Dan memilih untuk meninggalkan militer militarnya uh, Dan dia dikabarkan Menurut mereka dia dikabarkan Mengalami uh, Gangguan kejiwaan Yang kalau kemudian kita lihat dari Teori psikologis mungkin sebenarnya itu hal yang Lumrah terjadi ketika orang baru balik dari perang Uh, bahwa ketika orang melakukan apa mengalami begitu banyak peristiwa atau melakukan banyak kekerasan di perang adalah wajar ketika dia balik dia mengalami uh, apa gangguan secara psikologis atau uh, trauma. Tapi kalau hal tersebut menjadi uh, menjadi apa hal tersebut menimbulkan anggapan bagi orang-orang Belakang bahwa sisi bahwa Hans lah yang mengiduluh sisi Raja, sedangkan uh, kalau di versi yang memiliki museum menurut mereka bukan Hans Kristoffel tapi salah seorang dari apa uh, uh, bagian dari pasukan yang dipimpin oleh Hans Kristoffel. Itu satu. Kemudian yang kedua, uh, beberapa orang meyakini bahwa Kristisingham Raja itu bisa meninggal karena sebenarnya dia dikabarkan sebagai Raja Imam yang kebal terhadap peluru tajam, uh, senjata tajam dan peluru. Jadi mereka mengatakan tidak mungkin dia bisa meninggal. Kemudian beberapa versi mengatakan bahwa sisa singa mangaraja itu bisa meninggal karena uh, dia uh, memeluk anaknya yakni Boru Lopian yang duluan tertembak mati oleh uh, tentara atau regu pimpinan Hans Christoffel. Sementara versi lainnya itu mengatakan bahwa sisa singa mangaraja itu meninggal bukan karena itu tetapi Uh, bukan eh, dan dia terkena darah jadi ketika orang yang kebal peluru itu bisa terkena, terkena darah maka ilmu kebalnya akan hilang tetapi kalau yang kami, uh, versi lain itu mengatakan bahwa dia bisa meninggal itu karena uh, ketika anaknya terbunuh dia ingin ada kehendak di dalam dirinya untuk balas membunuh uh, orang yang membunuh anaknya dan hal tersebutlah yang menimbulkan ilmu kebal dari sisi nama Raja itu luruh karena uh, Raja Imam Obat Batak pada masa itu tidak dibolehkan untuk membunuh. Jadi, itu adalah salah satu hal yang tidak jadi pantangan bagi Raja Imam di Toba Batak pada masa itu. Jadi, sebenarnya kalau secara umum saya bisa mengatakan uh, proses riset dan persiapan pameran kami, uh, dan proses pameran kami di Belgia itu. Uh, Membuat kami jadi satu Life selama ini sebenarnya kolektif yang tidak banyak Berbicara tentang sejarah, bahkan bisa dikatakan tidak pernah berbicara tentang sejarah Jadi proyek ini bagi kami uh, proyek yang menantang Kemudian yang kedua uh, Ini juga jadi bahan pembelajaran bagi kami tentang sejarah Indonesia Dan sekali lagi kami jadi belajar uh, tentang bahwa uh, Ketika kita berbicara tentang sejarah, ada metode yang berbeda dalam pengumpulan sejarah baik Ketika itu di Indonesia dan kemudian bagaimana uh, sejarah dinarasikan di negara-negara di uh, barat sana Kami juga melihat uh, bahwa uh, sekali lagi bahwa Saking uh, banyaknya narasi-narasi tentang sejarah tersebut uh, Sekali lagi kami har harus mengatakan bahwa narasi sejarah uh, tidak pernah tunggal dalam hal ini uh, Khususnya dalam kasus Cina mangaraja Mungkin yang bisa saya bagikan itu, saya juga mau menambahkan bahwa baru-baru ini, lima hari yang lalu, kami mendapatkan email dari Museum Understorm, museum yang menyimpan koleksi Hans Christoffel tersebut. Mereka mengatakan tentang niat mereka untuk melakukan repatriasi atau pengembalian benda-benda pusaka Indonesia yang diambil pada masa penjajahan. Mereka ingin mengembalikan benda-benda tersebut dan mereka meminta Leipertz sebagai uh, kelompok yang bekerja dengan koleksi museum tersebut untuk memberikan pendapatnya tentang hal tersebut. Uh, sampai saat ini kami juga belum tahu bagaimana harus merespon uh, email tersebut karena satu uh, isu tentang repatriasi berarti kan sebenarnya adalah isu uh, yang melibatkan dua negara dalam hal ini Belgia dan pemerintah Indonesia. Tetapi di sini kami juga uh, melakukan proyek itu dan itu jadi salah satu uh, apa ya, pemicu mereka untuk memikirkan kembali apakah benda-benda ini memang sepatutnya dikembalikan ke Indonesia tetapi ketika kita harus mengembalikan benda-benda itu ke Indonesia pertanyaannya kemudian apakah kita negara ini siap untuk menerima benda-benda tersebut dalam artian kita punya sistem penyimpanan yang baik untuk itu uh, kita bisa menjaganya dengan baik dan lain sebagainya itu kemudian masih menjadi pertanyaan yang uh, sampai hari ini juga belum kami balas atau mungkin Mas Giger mau menambahkan? Mungkin saya menambah aja sedikit. Salah satu hal yang awal ini kita sampaikan dalam pameran itu adalah menceritakan sejarah melalui versi yang dibuat oleh pemenang perang dalam konteks ini bisa dari museum, akademisi, mungkin universitas, pemerintah. Indonesia yang sekarang berpuasa atau pemerintah Belanda, seperti itu ada versi sejarah yang mereka bikin, tetapi juga ada versi sejarah yang berkembang di dalam masyarakat di Tanah Toba. Yang kami tidak tahu, sehingga kami ke sana, datang ke sana, uh, ingin tahu versinya. Misalnya, yang mungkin ada versi dari doa-doa, ada versi dari tari-tari, ada versi dari mungkin uh, kebiasaan yang ada atau cerita turun temurun yang ada di Tanah Toba dan sekitarnya dan memang versinya banyak sekali sampai bahkan uh, judul The Tale of the Tiger, Lion and Tiger itu pun versi yang kami buat sendiri karena kalau dipikir-pikir eh, sisinya mengaraja di Toba kan gak ada singa kemudian uh, Hans kalau itu koloni apakah brigade yang menyergap Uh, grupnya singa mangaraja itu disebut koloni macan nah, di Belanda kan ada macan kayak gitu jadi yaudahlah kita bikin versi sendiri ya. juga salah satu yang yang memantik bikin versi itu seperti itu artinya memang kita bisa bikin versi sejarah juga kemudian yang mengenai uh, apa benda-benda museum yang ada di luar negeri Salah satu hal yang menarik yang kami temukan di uh, Toba misalnya ketika kami bertemu dengan salah satu pengayat Parbaringin Parbaringin itu uh, agama lokal yang ada sebelum Parmalim Jadi Parmalim itu versi baru dari Parbaringin Versi perjuangannya uh, Ketika kita, kami tanya opung gimana kalau tentang uh, apa ya apa benda-benda yang ada di museum ah itu kan cuma benda kami langsung seperti di teror seperti itu karena ide kami harapannya uh oh, itu kembalikan atau apa gitu kami berharap jawaban seperti itu tapi ternyata enggak Dia menjawab ah itu kan cuma benda kita bisa bikin lagi yang lebih bagus kita bisa bikin lagi yang lebih sakti daripada itu habislah gablok-gablok gitu karena Kemudian, haupun itu pun kemudian membalas Kalau mereka selama ini menganggap kita sebagai animis, pagan, Kemudian mereka menyimpan koleksi-koleksi itu Siapa yang lebih animis? Kita atau mereka? Karena mereka berpikiran bahwa semua itu esensinya ada di sini Walaupun hanya tinggal satu yang mempercayai Tapi kalau kesaktian atau esensi itu masih tinggal di Batak ya itu masih di sini benda itu bisa kita bikin lagi, tapi tentu saja opung uh, ini punya harapan. Tetapi kalau memang kita bisa memperoleh akses ke museum, paling tidak generasi muda sekarang bisa mengakses pusaha perusahaan kita bisa lah kita tulis lagi, kemudian dibikin lagi yang baru di sini karena misalnya obat-obatan itu semuanya adanya di Sumatera bukan di Belgia. Harapan-harapan seperti itu juga ada. Kemudian tambahan lain mungkin yang mungkin terkait dengan pemerintah ya kadang-kadang uh, istilah-istilah residensi, kemudian uh, kita meneliti pemerintah sepertinya punya standar, oh peneliti harus punya standar, hal-hal nah, seperti itu yang membuat kami apa sulit harus mengistilahkan ini kita residensi atau tinggal atau survei atau meneliti ya istilah-istilah itu gimana? Mungkin yang terkait dengan Europaia ini agak membingungkan. Oh iya. Mungkin tambahnya. Birokrasi. Di. Oh iya. Kemudian ketika di di Perdvia, emang kami bekerja dengan sama -sama. Uh, Museum Artwork, kami juga uh, diajak ke salah satu uh, rumahnya Hans Christoffel dan uh, memang. Uh, hal yang ingin kami tanyakan tentang di sana itu apakah mereka tahu tentang Hans Tapi ternyata sebagian besar tidak tahu bahwa Hans itu punya kaitan dengan Indonesia. Yang mereka tahu memang ada salah satu jalan namanya Jalan Van Ries susah Jalan Van Ries gitu. Ternyata itu wali kota Antwerp yang dulu uh, anaknya itu menikah dengan Hans Kristoffer. Ketika Uh, kami bercerita melalui alur itu di sini wali kota itu uh, warga di Belgia atau Antwerpen. Saya pikir, bukan Itu bukan foto ya, Pak. Oke, maka